tidak akan melakukan eksperimen. Oke, mas kopi itu kita kasihkan kopi kembali. Oke. ada di Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah, teman-teman. Kali ini kita mau bikin eksperimen yaitu bikin pizza dari semangka, teman-teman. Oke? Kita akan coba langsung bikin olahannya. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman. Pertama-tama sebelum kita masak, kita cari kayu bakar dulu, ya. Biasanya di sini banyak sekali kayu bakar, teman-teman. Lihat. Ini kita dari alam langsung banyak ya, udah tersedia yang namanya kayu bakar, teman-teman. Oh itu? Ruas, oi Londok Hai, Londok Oke, Mas Topi lagi dinyatin untuk pembakarannya Kita akan coba bikin langsung hmm. pizza dari Jemangsa, coy Oke Oke okay, coy di, di di dalam sini kita bisa lihat di sini udah ada potongan semangka tadi kita mau bikin uh, semangka tuh yang besar tapi karena kita pakai wajan yang kecil kita gunakannya pakai semangka yang kecil cuy kita di sini ada seres ada sosis juga kita pakai sosis sonai yang ada di warung itu harganya sekitar 1000 ya kita belinya dua oke okay. ada gopit juga gopit itu nanti buat uh, ketika kita selesai makan aja jadi nggak lebihan kita lah sosis oke okay, kita masukkan dulu minyaknya minyaknya sedikit aja biar gak lengket coy oke sebentar sedikit oke coy kemudian kita masukkan ke semangkanya seperti ini kita tunggu sampai agak lembek lembek seperti itu nanti kalau kemudian kalau udah ya kita balikin baru kita kasih sosis kasih seres kita potong-potong sosis nanti kita taburin ke atas semangkanya seperti ini lihat Oke okay, kita taburin aja ya, terserah bebas. Yang penting jadi aja. Oke. Okay. Hmm, baunya cocok sekali. Ini pengganti daging pakainya kita sosis. Kemudian kita taburin seres ya. Oke okay, seperti ini lihat. Wede nikmat deh. Oke okay, ini namanya pizza semangka coy Ini kayaknya tutung kita kasih uh, gopit, dikit kasih gopit dikit. Kemudian kita langsung angkat. Nah, lihat di bawahnya tutung ya seperti ini. Oke, kita angkat, taburin. angin dodor gelap. Itu Kita kasihkan gopit kembali, oke. Lihat, hmm, sedapnya! <SILENCIO> Oke okay, teman ini dia hasil yang tadi kita bikin kita uh, bikin apa ya pizza semangka ya Tadi besok kan diputuh Oke okay, biar terlihat seperti pizza Jaket sini coba lihat deketin Kita mau coba yang ini dulu Kita potong seperti ini Agar kelihatan seperti pizza ya Oke okay, WD Nah udahlah Bismillahirrahmanirrahim Ya okay. dulu lihat dulu ya Lihat. Bentuk seperti pizza beneran lihat hmm. Enak banget yakin Jumat hmm. enak hmm. Kita bareng makanya ya Baik Baik Ini ya, enak. Emang set karung ini itu enak, mang enak-enak. makanannya kita pakai minyak. Soalnya, kita pakai blue band ya, pakai margarin ya. Tapi karena saya lupa bahwa kalau pakainya minyak jadi rasanya agak berminyak gitu ya. tapi kalau pakai margarin itu agak beda. tadinya kita mau pakai telur, tapi saya lupa nggak bawa, jadi kita pakainya sosis, pakai seres juga enak banget. sosis itu pengganti daging lihat ini antara seres sama sosisnya tuh nyatu liat. Hmm. Hmm. cuy hmm. Hmm. masih banyak LED oke kita nunggu temen dulu sampai habis jadi rasanya enak banget ya sosisnya enak, gurih ditambah seres perpaduan antara sers dan sosisnya itu memang seger banget ya apalagi kalau uh...